Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bosku nah, hari ini kita akan mereview untuk standar kolam ikan gurami seperti apa nah, untuk kedalamannya nanti ukurannya berapa dan untuk berapa tebarnya kepadatannya nanti seperti apa nanti kita akan mengulas di video ini mungkin teman-teman bisa kita lihat ini kolam milik saya. Ini ukurannya dari panjang lebarnya, ini 7x24 meter. Ini untuk standar, ya, ikan gurami seperti ini. Ini kapasitas per kolamnya, nanti tebaran ini 4.000 ekor. Jadi seperti ini panjang lebarnya. Ini kedalamannya 1,5 meter, dan untuk ini panjang luasnya 24 meter lebarnya 7 meter ini, ini kapasitasnya per kolam 4000 ekor ini nanti untuk kepadatannya per meter bisa teman-teman hitung itu kurang lebih sekitar 25 ekor ini. jadi cara menghitungnya nanti untuk berapa sih untuk jumlah ikannya dalam per kolam itu jadi kita hitungnya mudah itu dari per meternya saja dulu per meter kita ambil standarnya ikan gurami tebar itu sampai panen ukuran konsumsi itu rata-rata ukurannya per meternya nanti diisi 25 ekor jadi tempat ratanya itu 25 ekor per meter jadi tinggal kita ngalikan kalau teman-teman bikin kolam seperti ini luasnya 7 kali 24 meter ini standar kolamnya ikannya nanti kepadatannya kurang lebih sekitar 4.000an 4000 sudah padat nanti nah untuk maksimal panahnya bisa 2 ton rata-rata nanti per kolam ini. ini kolamnya terpal jadi bawahnya ini nanti terpalin jadi ini bukan cor ini yang saya cor ini cuma untuk jalurnya aja jadi supaya kan kalau hujan kan biar enggak kena lumpur ini Karena kan ini bawahnya kan tanah ini saya cor ini, semua sampai ujung canang ini untuk ini lebarnya ini cor-coran ini kurang lebih kita ngambilnya ini kalau dari bawah sendiri pojok bawah itu 2 meter nanti mengerusut ke atas itu kurangnya ini kurang lebih sekitar satu meteran jadi seperti itu teman-teman ini luas kolamnya tujuh 24 meter ini di sini untuk budidaya ikan burami semua ini jadi ini yang di atasnya ada berapa kolam ini ada lima kolam lima kolam yang standarnya 7 kali 24 puluh meter. ini kapasitas empat ribuan per kolam. nah jadi untuk jaraknya seperti ini, ini bisa lihat teman-teman. ini atasnya ini 1 meter, dan bawahnya sendiri ini kita ngambilnya 2 meter. jadi kita mengerucut ke atas itu satu meter yang di atas permukaan ini. dan untuk bawahnya ini ini sampai ujung sana ini batako semua ini tidak saya cor ini cuma buat ngancing terpalnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk review cara pemasangan terpal di kolam ikan seperti apa itu ada di video saya sebelumnya ini kurang lebihnya seperti ini Nah, ini saya kasih pasang jaring ini jaring kegunaannya supaya kalau ikan sudah besar itu ukuran ukur sekitar berapa ya tiga on ke atas sampai 7 on itu ikan nggak lompat. Soalnya biasanya kalau ikan besar itu mendekati panen itu kalau hujan mungkin bisa kaget bisa lompat. Jadi ini untuk mengatasinya kita pasang jaring seperti ini. Ini kita jaring keliling. Ini kemarin habis berapa ini? Ini habis dua roll ini. Untuk jaringnya ini semua total habis dua rol. Nah, terus untuk tiangnya, tiangnya ini, nah ini, ini saya pakai besi. Besinya ini ukuran siku dua kali dua kalau nggak salah ini. Itu habis sekitar dua an dua puluhan jari. Nah, dan untuk pemasangannya jaring sendiri, tinggal kita kaitkan di sini. Kita ini kasih kawat. Nah ini kawatnya sebesar ini supaya nggak melengkung, walaupun ini kan masih melengkung juga cuma kan lebih bagus kita kasih kawat ini ya biar awet lah untuk pemasangannya jaring sendiri jadi itu salah satu kegunaan waringnya seperti itu mungkin bisa menghindari untuk predator juga mungkin di sini banyak biawak, mereka kan nggak bisa masuk ini nah, ataupun kodok itu juga nggak bisa masuk kalau nah, ular ini masih bisa masuk ular ini cuma sini masih jarang kalau ular Jadi Seperti ini review polanya. Ini ukuran standarnya 7x20 meter. Ini yang di atas ini ada 5 kolam. Kalau yang ini, ini ukur kecil ini. Ini sekitar 10 meter. Itu batu ulang tandon Dan terus ini, nah ini. ini pipa paralon ini buat untuk pengisiannya. Pengisian air kolam ini saya pakai sanyunya yang di ujung sana itu Itu sanyunya di sana Nanti kita pakai paralon bawahnya saya saya taruh di bawah ini Ini ukurannya 4 dim Jadi ini ukuran paralonnya 4 dim Jadi supaya maksimal Soalnya kan jaraknya kan jauh nanti saya ujung sana Jadi untuk sanyunya sendiri Pompa airnya ndak ndak terlalu berat untuk dorong apa airnya nanti. Nah, ini juga 40. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat. Ini 40, 40 meternya Ini murah ini. Per per lonjornya cuma berapa sampai, sampai 200.000. Nah, dan untuk pembuangannya kita jalan lagi. Kita di ujung sana nanti untuk saluran pembuangannya kemarin ini waktu buat saya jadikan satu jadi kolam yang ini nomor empat dan nomor lima ini ini pembuangannya saya jadikan satu nanti yang di ujung sana. nah ini sama-sama seperti tadi untuk pembuangannya saya juga pakai paralon empat dim ini jadi nanti ketika ada air hujan masuk atau ini airnya mau penuh nanti bisa keluar sendiri dari sini nanti salurannya ini Saya buatkan seperti ini. Ini tandonan tuh. Apa ini? Ini salah pembuangan tadi, pembuangan air kolamnya. Jadi, air kolamnya nanti yang dari sana nanti masuk ke situ, saya seperti ini. Ini kan nanti kalau penuh, ini nih airnya masuk dalam paralon itu, dan keluarnya ke sini. Ini kedalamannya agak dalam sedikit, jadi lebih di bawahnya kolam ini jadi supaya airnya nanti bisa keluar maksimal. Di ini seperti ini untuk kolam standar gurami ukurannya yang tujuh kali dua meter. Kapasitas per kolam kita hanya dua ton untuk skala panennya. Kalau terpalnya, kemarin saya menggunakan terpal mark krokodil itu untuk tipenya A10. Itu ya standar, ya murah lah, nggak begitu mahal, ya enggak begitu murah. Itu per meternya kurang lebih sekitar empat ribuan. Jadi untuk, ter untuk kolam ini pakai terpal krokodil eh, tipenya A10 ini. Kurang lebih sekitar harganya 10 kalau enggak ribu per meternya. Itu sudah jahitan, itu ngambilnya saya ditulung agung. jadi kita tinggal masang saja kita buat kolam dan untuk ukurannya kita ukur dulu mau panjang lebarnya berapa lalu kita pesenkan untuk terpalnya nah, ini siku semua ini kedalamannya ini ini kedalaman satu setengah meter jadi saran saya kalau teman-teman ingin membuat kolam seperti ini untuk khususnya budidaya ikan gurami, standar ikan gurami itu harus di atas 1 meter kedalamannya. Minimal 125 atau 130 lah. Supaya apa? nanti sinar matahari itu enggak terlalu panas di dalam airnya ini. Jadi airnya walaupun atasnya ini permukaannya anget. Seperti sekarang ini kan suasananya kan panas banget ini. Nah, ini cuma nanti di dalamnya enggak begitu panas. Cuma di permukaan aja itu yang panas. Saran saya ya standarnya satu setengah meter itu. Jadi memang untuk budaya gurami sendiri kan memang harus butuh lahan yang luas ya menurut saya. Soalnya kan kalau ditebar padat itu gurami kurang maksimal. Ya bisa hidup ikan guraminya ibaratnya per meter dikasih 30 atau 40 ekor. Cuma hasilnya nggak bisa maksimal. Ya jadi kalau semisalnya per meter dikasih eh, untuk ikannya sendiri per meter 30 sampai 40 ekor itu kalau ikan besar itu enggak muat itu jadi standarnya ya 25 ekor itu menurut saya sudah padat kalau ukur untuk maksimal sampai 7 on jadi seperti itu perhitungannya dan berapa mungkin teman-teman tanya berapa sih biaya pembuatan kolam seperti ini untuk ukurannya 7 kali 24 meter ini nah kalau untuk biayanya sendiri saya mengeluarkan budgetnya kurang lebih sekitar 10 juta per kolam jadi kan gak terlalu mahal jadi untuk pembuatan kolam 7 puluh 24 meter ini ini kurang lebih biayanya per kolam ini sekitar 10 juta 10 juta sudah cukup lah ini kalau ingin buat kolam yang banyak tinggal ngalikan saja kita ibaratnya punya 10 kolam ya 10 ini 10 juta ya sekitar 100 juta kalau cuma ini kan punya beberapa kolam saja ini ini yang di atas lumut ukuran itu juga, 24 meter. Saya ini masih punya baru lima kolam yang di atas ini. Yang standarnya ini, jadi itu biayanya seperti itu. Dan tuh saran saya, teman-teman, kalau buat kolam ikan itu harus lihat dulu tuh lokasinya, lokasi saluran pembuangannya. Jadi pertama, kita buat kolam untuk saluran pembuangannya itu enggak mengganggu lingkungan sekitar Dan enggak mengganggu tetangga kanan atau kiri, itu enggak mengganggu, enggak merasa terganggu Kalau ini saya pembuangannya, saya langsung buang ke kebun saya sendiri Soalnya kan ini memang lumayan luas lah lahannya di sini Inilah saya ini ada sekitar kurang lebihnya satu hektare Supaya yang saya pakai kolam hanya sebagiannya masih belum belum sebagian ini ini hanya beberapa meter saja, jadi saluran pembuangannya tadi yang di ujung sana. Nanti kita buang langsung ke kebun sendiri, jadi tidak ganggu dari lingkungan sekitar. Nah, itu untuk review kolam saya seperti itu Mungkin teman-teman yang ingin berbudidaya ikan, bagi pemula silahkan mencoba. Mungkin gak usah pakai, gak usah buat kolam skala besar seperti ini, enggak. Kita buat kolam kecil aja, ada apa-apa kapasitas. 2.000 atau 1.000 ekor lah per kolam. Main ini kan sudah kapasitas besar. Nih. Ini perkolamnya sudah 2 ton. Ini yang di atas saja ada 5 kolam. 5 kolam kurang lebih untuk skala panennya satu siklus sudah 10 ton. Ini belum yang di ujung sana. Totalnya ikan ini budidaya di sini kurang lebihnya sekitar 30.000 ekor. tebarannya Ya harapannya bisa maksimal sampai 15 ton lah sekali siklus. Kali panen. Dan untuk review kolamnya seperti ini. Nah. Jadi biar kelihatan rapi, memang harus kita cor ini bawahnya nih supaya kita kalau kita buat jalan ini nggak becek kalau lapuk jadi juga aman melewati juga nggak nggak banyak lumpur. Ini kemarin habis trouble ikannya, makanya saya udah saya ganti separuh tadi. Ini sudah persiapan panen nanti, mungkin perkiraan Januari 2022 ini sudah panen nih. Ini ukur sudah setengah kiloan. Nah, cuma kita jadwalkan nanti Januari. Januari pertengahan sudah kita panen nanti. Nah, kalau dilihat dari ujung sini, nah untuk tampilannya seperti ini kalau ada ini ini standar semua 7x24 meter nah mungkin itu teman-teman ya yang sudah saya jelaskan tadi untuk video kali ini soal review kolam gurami itu untuk jadi luas kolamnya berapa untuk jumlah tebarannya bibit sampai panen berapa itu tadi sudah saya jelaskan untuk biayanya tadi sudah saya bahas ini per kolam kurang lebih sekitar 10 juta ini untuk pembuatan kolamnya Terima kasih teman-teman sudah ikuti video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.